Semoga saudaraku semuanya, selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Amin ya Rabbal Alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, banyak masjid pada waktu salat subuh, hanya diisi beberapa orang, padahal fadilah salat subuh berjamaah sangat besar, hingga Rasulullah menyebut jika saja umat tahu keutamaannya, maka mereka akan mendatangi jamaah subuh dengan merangkak. Muhammad Abdur Rauf al-Munawi dalam kitabnya Etta Arif, mengatakan As-Subhu atau As-Sabah adalah permulaan siang, yaitu ketika ufuk berwarna merah karena tertutup tabir matahari. Adapun salat subuh adalah, ibadah salat yang dilaksanakan ketika fajar sidik, dan berakhir pada saat matahari terbit. Salat yang agung ini benar-benar memiliki daya tarik, karena kedudukannya dalam Islam, dan nilainya yang tinggi dalam syariat. Banyak sekali hadis yang mendorong untuk melaksanakan salat subuh, dan menyanjung mereka yang menjaganya. Rasulullah Alaihi Wasallam mengetahui waktu subuh adalah waktu yang sulit. Seorang Muslim bila dibiarkan begitu saja, akan memilih mengistirahatkan dirinya sampai matahari terbit, dan meninggalkan salat wajib. Karena itu Rasulullah mengkhususkan salat mulia ini, dengan keistimewaan tunggal, dan sifat-sifat tertentu yang tidak terulang pada salat yang lain. Banyak sekali keutamaan yang didapat di waktu subuh. Salah satu keutamaannya adalah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendoakan umatnya yang bergegas dalam melaksanakan salat subuh sebagaimana disebutkan dalam suatu hadis, "Ya Allah berkahilah umatku selama mereka senang bangun subuh." Hadis riwayat Tirmidzi, Abu Daud, Ahmad dan Ibnu Majah. Jika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berdoa, maka tidak akan ada hijab di antara beliau dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Karena beliau sendiri adalah orang yang secara jasadiah, paling dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Pada hadis lain Rasulullah Alaihi Wasallam bersabda, bahwasanya orang yang salat subuh akan dijamin oleh Allah. Siapa yang menunaikan salat subuh, maka ia berada dalam jaminan Allah. Maka jangan kamu mencari jaminan Allah dengan sesuatu selain dari salat yang pada saat kamu mendapatkannya, justru kamu tergelincir ke dalam api neraka. Hadis riwayat Muslim: "Jika Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan jaminan, maka mungkin akal manusia sulit untuk menjangkau." dan menebak apa yang akan diberikan Allah. Waktu subuh adalah waktu yang paling baik, untuk mendapatkan rahmat dan ridha Allah. Allah berfirman, dan bersabarlah kamu bersama dengan orang-orang, yang menyeru Tuhannya di pagi dan senja hari, dengan mengharap keridaannya, dan janganlah kedua matamu berpaling, dari mereka karena mengharapkan perhiasan kehidupan dunia, dan janganlah kamu mengikuti orang yang hatinya, telah kami lalaikan dari mengingat kami, serta menuruti hawa nafsunya, dan adalah keadaannya itu melewati batas. Quran Surat Al-Kahfi Ayat 28 Keutamaan salat subuh yang lain adalah, Allah subhanahu wa ta'ala kelak akan memberikan pahala, yang melebihi keindahan dunia dan isinya, Sebagaimana telah disebutkan dalam satu riwayat Imam Etur tirmuzi dari Aisyah RA telah bersabda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, "Dua rakaat salat fajar pahalanya lebih indah daripada dunia dan isinya." Lalu apa kata Rasulullah tentang subuh? Diriwayatkan Muslim dari Utsman bin Affan RA berkata, "Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda," Barang siapa yang salat isya berjamaah maka seakan-akan, dia telah salat setengah malam. Dan barang siapa salat subuh berjamaah, maka seakan-akan dia telah melaksanakan salat malam, satu malam penuh. Hadis Riwayat Muslim Salat subuh merupakan sumber, dari segala sumber cahaya di hari kiamat. Di hari itu, semua sumber cahaya di dunia akan padam, matahari akan digulung. Ibadahlah yang akan menerangi pelakunya. Diriwayatkan dari Abu Musa al-Asyari RA, ia berkata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Barangsiapa yang salat dua waktu yang dingin maka akan masuk surga. Hadis riwayat Al-Bukhari. Dua waktu yang dingin itu adalah salat subuh dan salat ashar. Mereka yang menjaga salat subuh dan ashar dijanjikan kelak di surga akan melihat Allah Subhanahu wa taala. Hadis Rasulullah sallallahu alaihi Wasallam yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim dari Jarir bin Abdullah RA artinya kami sedang duduk bersama Rasulullah ketika melihat bulan purnama. Beliau berkata, sungguh, kalian akan melihat rap kalian, sebagaimana kalian melihat bulan, yang tidak terhalang dalam melihatnya. Apabila kalian mampu, janganlah kalian menyerah dalam melakukan, salat sebelum terbit matahari, dan salat sebelum terbenam matahari. Maka lakukanlah, hadis riwayat al bukhari dan Muslim berada di bawah lindungan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi janji, bila salat subuh dikerjakan, maka Allah akan melindungi siapapun yang mengerjakannya seharian penuh. Hadis yang diriwayatkan dari Undab bin Sufyan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang menunaikan salat subuh maka ia berada dalam jaminan Allah. Maka jangan coba-coba membuat Allah membuktikan janjinya. Barang siapa yang membunuh orang yang menunaikan salat subuh, Allah akan menuntutnya, sehingga ia akan membenamkan mukanya ke dalam neraka. Hadis Riwayat Muslim, Etir Midzi dan Ibnu Majah. Begitulah keistimewaan salat subuh. Lalu apa yang menghalangi kita? untuk menyingkap selimut, dan mengakhiri tidur kita untuk melakukan salat subuh. Bukankah ibadah ini, menjadi bagian yang begitu besar, dibandingkan dunia seisinya? Ancaman bagi yang meninggalkan salat subuh. Padahal banyak keutamaan yang bisa didapat, apabila seseorang mengerjakan salat subuh. Tidakkah kita takut dikatakan, sebagai orang yang munafik, karena meninggalkan salat subuh, dan kebanyakan orang meninggalkan salat subuh karena aktivitas tidur. Nabi Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya salat yang paling berat, dilaksanakan oleh orang-orang munafik, adalah salat isya dan salat subuh. Sekiranya mereka mengetahui keutamaan keduanya, niscaya mereka akan mendatanginya, sekalipun dengan merangkak. Hadis Riwayat Bukhari nomor 657 dan Muslim nomor 651. Cukuplah ancaman dikatakan sebagai orang munafik, membuat kita selalu memperhatikan ibadah yang satu ini. Semoga Allah selalu memberi hidayah kepada kita semua, terkhusus bagi para laki-laki, untuk dapat melaksanakan salat berjamaah di masjid. Sahabat beriman yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, itulah pembahasan tentang keutamaan salat subuh. Semoga bermanfaat untuk menambah pengetahuan kita semua, dan dapat dijadikan pelajaran untuk lebih baik lagi ke depannya. Amin ya Rabbal Alamin, walohu alam bisawab. Demikian yang bisa saya bagikan, semoga bermanfaat bagi kita semuanya.